Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera teman-teman semua Ketemu lagi bersama channel youtube Maman bertopeng teman-teman Kali ini Maman bertopeng ada di sungai teman-teman Mau mencari Apa namanya Katanya di sini eh, Banyak Ultraman teman-teman Di antara bebatuan pasir Dan sungai ini teman-teman Menurut warga sekitar Di sini adalah sungai dari aliran Semeru teman-teman Mari kita cari aja teman-teman Apakah memang ada uh, Ultraman di sekitar sini teman-teman Mari kita cari sama-sama teman-teman Di antara bebatuan Wow, itu sudah terlihat teman-teman Ada satu ini Ultraman apa ini ya uh, Warnanya didominasi merah sama kuning teman-teman Barangkali teman-teman ada yang tahu Ultraman apa ini namanya bisa langsung ditulis aja teman-teman di kolom komentar teman-teman ya Kasih tahu mau ah, main bertopeng teman-teman Ini karena saya nggak tahu teman-teman ini jenis Ultraman apa namanya ya Hah? Dia lagi bersandar di batu teman-teman Wah Yuk kita selamatkan teman-teman biar nggak mengalir ikut aliran sungai teman-teman Kasihan dia mungkin kecapean ya teman-teman Kita mandiin dulu biar segar dan gantung teman-teman huh? oh cowok apa cewek ini ya teman-teman oh cowok kayaknya teman-teman namanya juga Ultraman ya Ultraman itu laki-laki teman-teman kalau perempuan alias cewek namanya Ultrawoman teman-teman <laughs> ayo kita cari lagi teman-teman ini sudah dapat teman-teman Di antara -teman. bebatuan apakah ada oh ini ada lagi teman-teman sepertinya kelelahan dia bersandar di batu lagi teman-teman di antara aliran sungai warnanya sih ada empat macam teman-teman ada silver gold alias emas kuning teman-teman dan merah tetap didominasi merah putraban apa ya ini namanya ya silahkan di tulis di kolom komentar teman-teman ya dan sebelum kita melanjutkan mencari yang lain teman-teman Jangan lupa tekan tombol subscribe ya teman-teman Biar bisa berlangganan terus di channel youtube ini teman-teman Biar bisa update video-video terbaru dari Maman Bertokoi Mari kita cuci dulu teman-teman Sama temannya ini Ya kasihan dia capek mungkin Kita cari lagi Apakah masih ada di sekitar sini teman-teman Di antara bebatuan ini Bebatuan yang cukup besar-besar teman-teman Wah ini ada lagi teman-teman sama kayak yang tadi sepertinya ini yang kuning-kuning ini sama ya masih satu keluarga ini mungkin terdampar di sini teman-teman kasihan dia Wah sampai lecet itu Yuk kita selamatkan teman-teman sudah dapat tiga kali ini teman-teman ya untuktrameinya Wah, sepertinya kecapean dia habis lah teman-teman Yang tahu namanya silahkan ya Diketik di kolom komentar ya teman-teman Oke, lanjut kita cari lagi teman-teman Ke atas teman-teman Semakin ke atas teman-teman Wah, ada lagi ini teman-teman Masih nyandar batu juga Wah, ini yang lain saya taruh sini dulu teman-teman Biar nggak hilang Ini dia Ultraman, apa ini? kasihan siar Yuk, kita mandiin dulu yuk. ultramennya e, merah, biru, putih dan hitam, teman-teman. Loh, -teman. kok biru sih? Hitam ini bukan biru dan hitam, teman-teman. Yang -teman. tahu namanya ya, jangan lupa dikasih tahu. teman bertopeng ini. Apa nama Ultraman ini, teman-teman? Kasihan yuk, kita cuci. Yuk. Kita mandiin. Wuhu, biar segar asik, asik, asik, asik, asik asik, asik, asik Wuhu. beginilah teman-teman, kalau Ultraman lagi main di desa teman-teman mungkin dia tersesat teman-teman, GPS-nya lagi rusak ya oke, kita cari lagi teman-teman, sudah dapat berapa ini wow, 4 teman-teman saya taruh sini dulu ya, karena nggak bawa ini, tempatnya tadi lupa teman-teman Ya tahu kalau akan banyak gini kita cari lagi teman-teman mengusuri sungai aliran semeru wow ini ada lagi teman-teman ini malah sudah pinggir teman-teman sepertinya dia terseret arus tadi teman-teman sehingga sampai pinggir sini teman-teman kalau yang ini didominasi biru silver sama merah teman-teman jambulnya -teman. biru teman-teman Eh, jambulnya ayam ini. wah kasihan teman-teman ayo kita bersihkan dulu biar mandi dia. juga Wah. Sudah 3 kali cukup teman-teman, kasihan nanti. Kalau kedinginan dia bakal masuk angin teman-teman ya. Kasihan nanti. Yuk kita kumpulkan sama yang tadi teman-teman ini di sini. Di sebelah batu besar ini teman-teman. Nah, di sini teman-teman. Wah, sudah dapat berapa ini? Sudah dapat 5, teman-teman. Kita cari lagi, teman-teman, barangkali masih ada. Di antara aliran ini, teman-teman. Wow. Wow, wow, wow. Besar sekali yang ini, teman-teman. Tapi cuma topengnya, teman-teman. Mungkin ini adalah raksasa Ultraman ya, teman-teman kasihan teman-teman Matanya sampai buram teman-teman Kita mandikan dulu dia teman-teman uh. Kasihan teman-teman Ini bisa masih bisa dipakai Ini uh, untuk membasmi kejahilan teman-teman Ya Akhirnya dapat juga teman-teman rajanya ini Rajanya Ultraman teman-teman Ayo kita taruh yang tadi di sini dikumpulkan teman-teman ya kita dapat berapa jadinya teman-teman Ini ya sama yang besar Kemudian yang ini Tambah yang ini Dua Jadi tiga Tambah yang biru ini Empat Tambah yang hitam merah ini Lima Kemudian ada masih ada satu lagi nih teman-teman Wow Dapat kenang teman-teman Kita taruh sini teman-teman Uhuh, akhirnya teman-teman Dapat banyak hari ini ya Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan Jangan lupa Untuk diajak teman-temannya menyaksikan Di channel youtube paman bertopeng Ini teman-teman akan ada konten-konten Seru selanjutnya Kita akan mencari Para pahlawan-pahlawan ini Superhero teman-teman Mungkin di episode selanjutnya bukan hanya Ultraman ya teman-teman Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan sehat selalu teman-teman Dadah Yuhu.